Satu, dua, tiga Assalamualaikum ketemu lagi lur bersama Agus-Agus vlog Jowo Kediri Dulur-dulur teman-teman, orang lain, dimanapun berada Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur Dikasih rejeki lancar, dikasih hidup yang barokah Dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain Amin-amin, ya robbal Alamin Oke lur, sekarang saya lagi nonton Sukun Dayak Pedalaman Lokasinya ada di Jati Sari, Pasuruan. Acara karnaval, acara karnaval ini memperingati hari ulang tahun yang ke-77. Jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan, sering dicek, hilur biar tidak hilang. Mudah-mudahan, dulur-dulur semuanya yang pada nonton acara ini dikasih keselamatan. Amin, amin ya Robbal. Alamin. Jangan lupa like dan subscribe, ya Lur, biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke, Lur, selamat menonton. I'm ma paz ma paz ma paz Semua yang pada joget pada kecapean juga kehausan, mulai start sampai finish, joget DJ terus lur, demi memeriahkan HUTRI yang ke-77 ini. Mudah-mudahan semua yang pada ikut acara ini dikasih kesehatan, panjang umur, juga rejeki lancar, amin amin, yarobal, alamin. <tik> Oh, wow! <laughs> sick up massive